Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya berada di Desa Sidoarjo Kecamatan Jambun dalam rangka melihat son acara muter bareng lur. Bagi para pecinta son ikuti saya terus, jangan lupa like dan subscribe. Saya akan tunjukkan untuk sonnya, ikuti saya terus. Bateros, mas. Yo. Iya, mendalami satu dermas, silakan perawat Kita lagi masih. Iya, nomor satu. Yeah. <laughs> yeah. Mas Iya Chicken Mas Maju Chicken Mereka satu kenangan -kenang dari militer Dari segi apapun Kami mohon maaf yang sebutan rasanya Akhir kata Bila kita wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam soal ini Desa Sejuarjo Ya terima kasih lanjut sampai jam nanti habis itu rapi-rapi oh. 20 woi sopoy Pak Men iya bener Pak Men kenangan-kenangan dari rekan kepadanya dia selamat untuk mas waldun nomor 17 dan lagi JM Audio. Ya, Mas Dapat Masih tersisa tiga ya, benar dipersilakan. <tik> Desa. Waktu kali ini, kita geser lagi ke sebelah.